Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman. Baik itu dari pola hidup sehat, keluarga bahagia, atau mungkin dari komunitas yang lain ya, yang tergabung dalam komunitas atau WA Grup kesehatan kaki lutut pinggang pundak. Nah, ini emang jalur saraf dari kepala sampai ke kaki. Ya. Ada yang mengatakan bahwa... Kesehatan dimulai dari kaki, ya. ada juga, ya, dalam akupunktur orang sakit apa saja yang dibijet, yang dibijet kakinya. Nanti saya akan undang juga, ya, Pak Michael Sunardi, yang mendalami akupuntur, untuk mengisi uh, webinar kita. Dengan juga, saya akan undang nanti dokter yang memang ikannya adalah saraf ataupun tulang. Nah, saya bukan dokter walaupun banyak dipanggil Pak Dokter, Pak Dokter, saya dokter ya. Dokternya pendidikan. Maka saya akan menyampaikan dalam bahasa yang praktis, berbagi tips bagaimana sehat dari sisi anggap aja seorang awam atau seorang praktisi uh, kesehatan. Nah, karena saya mendalami mengenai olah nafas dan belakangan juga mengenai body stretching mengai pelajaran yang dari saya ya yang berhubungan dengan olah nafas dan body stretching tapi khusus untuk komunitas ini nanti disediakan satu hari pagi hari jadi kita umumkan hari apa yang senamnya itu untuk tujuan kesehatan dari jalur kaki sampai kepala ya Nah saya tentu mengajarnya dari sisi olah nafas Nah sekarang saya akan mulai hari ini nggak banyak ya satu poin, dua poin, besok lagi dua poin, tiga poin, seminggu sekali, tapi pasti ada progres. Saya mulai dari yang memang pengalaman langsung dari istri saya dulu mengenai sakit lutut. Ya, nanti merembet sedikit ke kaki. Ya, jadi bulan Juni, Juli, tahun lalu istri saya itu mulai kakinya sakit. Ya, saya bilang waktu itu keturunan karena papahnya, sakit lutut. Adik kakaknya, ya, mulai masalah lutut juga, paman, tante, banyak gitu ya. Singkat cerita, ya, sakitnya itu tambah parah, tambah parah di rumah, mulai pakai tongkat. Kalau pergi kemana-mana, di misalnya di airport, ya, pakai kursi roda gitu ya. Ya, waktu itu, ya, pakai poyo aja udah ngurangin rasa sakit atau mengobati. Ya, memang butuh waktu lama, ya, sabar-sabar gitu ya. Tapi ya kok nggak membaik nggak membaik gitu ya. Malah singkat cerita itu pas kami berdua pergi ke Mataram, lalu saya pindah ke Solo, istri saya tinggal karena saya harus pelayanan ke Solo. Habis ceramah, istri saya duduk di kursi nggak bisa berdiri nggak kuat terlalu sakit nggak bisa berdiri akhirnya panitia gotong istri saya dibawa ke kamar hotel. Nah waktu itu terjadi. Ya, saya dikasih tahu istri nggak bisa berdiri ya saya orangnya emang cukup tenang yakin dengan olah nafas ya kadang kalau bapak yakin kan ibu nggak yakin ya ibu yakin kadang suami nggak yakin ya. ya istri saya waktu itu ya yakin tapi kadang nggak ada masalah ya nggak praktek tiap hari gitu kan tapi begitu sampai nggak bisa berdiri saking sakitnya saya dapat kabar itu ya saya nggak bilang cari dokter, hubungi dokter, minum obat, enggak, kan pelajaran saya kan sehat tanpa obat, gitu ya, Masa pelajarannya enggak dipraktekkan, makanya saya bilang sama istri, olah nafas Wim Hof II. Nah, saya akan jelaskan sekilas mengenai olah nafas Wim Hof dua, nanti detailnya saya post di WA grup ya, olah nafas Wim Hof, kenapa olah nafas Wim Hof, apa hubungannya sama sakit kaki, lutut, pinggang? nyeri di sana-sini, pegel di sana-sini, ya, olah nafas, metode Wim Hof itu kan, nanti saya post di WA Group ya, menaikkan uh, alkali itu pasti, naikin saturasi itu pasti, tapi juga modulnya ada yang untuk menaikkan interleukin 10, nah ini hebat, interleukin 10 ini antiinflamasi makanya begitu istri saya kakinya sakit, olah nafas Wim Hof 2, kalau bisa 6 rit, begitu ya, dengan cepat, ya, itu rasa nyerinya berkurang. Apalagi tiap jam, dua jam sekali. Kalau normalnya, saya ajarkan pola nafas di bawah dua, itu hanya pagi sebelum makan, sama sore sebelum makan. Ya, tapi dalam kondisi tertentu, kayak saya dulu, gulanya empat ratus, saya 3 jam sekali di bawah dua. Nah, singkat cerita, ya, besok paginya istri saya sudah bisa berjalan. Balik Jakarta, ya, balik Jakarta langsung. Tadinya udah lama pengen. MRI ronsen, tapi kan ya coba dulu. Dah coba dulu, dah makan ini, makan itu ya. Tempel ini, tempel itu gitu ya. Tapi begitu sampai, ndak bisa berjalan. Wah, udah deh, rumah sakit scanning MRI dan ronsen dua-duanya karena punya kepekaan berbeda, ketahuan ya, meniskusnya robek. Dan juga kayak sendi cairannya berkurang, ya bahkan kakinya sempat bengkak, ya sedot cairannya <laughs> dapat sekantong plastik diseduh, ya dokter bilang lihat hasil MRI-nya itu disuruh operasi. Singkat cerita saya bilang begini sama istri, bisa nggak tahan sebulan dua bulan, kalau tiap hari makin sakit ya udah operasi. Lalu apa yang dilakukan akhirnya kan singkat cerita nggak jadi operasi, bahkan bisa panjat tebing, ya ikut tracking 9 kilo, <laughs> Nah ada beberapa hal yang ingin saya bagikan hari ini, ya satu dua hal saja ya. dua hal yang pertama adalah olah nafasnya. Olah nafas apa? Bim Hof, ya. Bim Hof dua, ya. Bim Hof satu. Kalau yang belum pernah Bim Hof dua, bisa sekitar satu minggu atau minimal satu hari coba Bim Hof satu. Tarik, buang. Tarik, buang. Bim Hof, tarik hidung, buang mulut. Selebihnya, metode-metode yang lain, tarik hidung, buang hidung. Nah, di dua itu, tarik, buang, tarik, buang 35 kali. Ya, lalu tarik kuat-kuat, buang kuat-kuat, diem. nggak bernafas selama 40 detik, lalu tarik, tahan 15 detik. Ya, lalu selesai. Nah. Antara rate 1 sama rate 2, ada istirahatnya namanya nafas relaksasi. Nanti saya kasih audionya saja. ya Karena ini hari minggu waktunya terbatas. Mungkin kita jelaskan. ya tanya-jawab. Nanti saya pikir, saya tadi pikir mau sambil praktek, tapi kayaknya waktunya jadi mepet banget. Boleh nanti praktek. Kalau tanya-jawabnya habis, kita praktekkan. ya Olah nafas Wimpop 2 ini. Jadi satu rate-nya, ya, Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Nah, biasanya kita mulai dengan pendahuluan, yaitu relaksasi. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ini namanya water breathing. Tarik pelan, seberapa pelan? Ya Kalau bersama-sama, tarik 8 detik, buang 8 detik. Kalau sendirian, boleh 20 detik, buang 12. nggak kuat, tarik 4, buang 4. Nah, waktu relaksasi ini, boleh tarik hidung, buang hidung. Boleh juga kayak orang senci, tarik hidung, buang hidung. Ini lidah, tekan ke atas itu memperlancar sirkulasi energi, kalau pendekatan sensi. Tapi juga memperlancar produksi, uh, stimulasi kelenjar-kelenjar, saliva, uh, enzim, hormon di dalam lidah kita. Itu 15 kali. Tarik, buang, tarik, buang, pelan-pelan 15 kali, lalu ganti ritme cepat. ya Kalau istilahnya Mas Kunggung olah nafas ritme, ritme 22. Tarik, buang, tarik, buang. Idealnya, nafas perut, tarik perut maju, buang perut ini. Nabi ya. bimbof, tarik mulut, tarik hidung, buang mulut. 35 kali. Yang terakhir, buang habis, tahan. 14 detik. Setelah ditahan, tarik. cekuan yang kuat. Tahan 15 detik. Nah, kadang orang liang karena saturasi turun, kalau yang pertama kali. Selesai, relaksasi lagi, 15 kali lalu kembali tarik buang maaf 30 kali yang ke-30 buang habis tahan 50 detik. Ini acara paling aman ya. Kalau tadi 40, lima lalu 50, lalu 60, lalu 70, lalu 80 terus sampai 120 detik. Nanti makin lama boleh awalnya aja udah 90 detik, 100 detik. Nah, apa yang terjadi sih dengan tahan-tahan nafas ini? ya. Yaitu hipoksia. Sengaja terapi hipoksia Hipoksia itu, aduh bisa memicu kanker, inflamasi. Tapi terapi hipoksia justru menyelesaikan inflamasi, menyelesaikan hipoksia. Jadi hipoksia itu tubuh kekurangan oksigen. Kalau ke rumah sakit 92 ke bawah pasti suster datang Pak Sang tuh, hmm, ya ventilator untuk pasti apa itu namanya ya untuk oksigen okay, itu di bawah 92. Nah kita olah nafas, kita latihan. Kalau saya teman-teman udah ikut pola hidup sehat, kan saya tunjukkan. Saya sampai 35, 32, saturasinya. Yang awal-awal nanti belajar paling enggak sampai 90. Kelieng pusing, besok 90 enggak pusing. Atau kedua keduanya 80. Ada yang 90 enggak pusing, begitu 70 pusing. Makanya bertahap. Kelieng fly, itu kenapa? Saturasinya turun. How low you can go? Berapa bawah Anda bisa turun? ya nanti minggu demi minggu kita belajar teknik-tekniknya supaya saturasinya turun. Kenapa? Enggak nah. perlu takut saturasi turun kan ada lihat saya sampai 30. 30, 32. Saya lagi mau beli alat oximeter yang bisa sampai 0%, ya karena saya dikompori Mas Gunggung nih. Pak Jarot, kalau saya bisa sampai 0%. <laughs> saya pikir, gila, saturasi 0. Gimana tuh gitu ya? Ya kalau sampai saya enggak tahu sampai berapa, sih sebenarnya. karena alat saya kalau 30 itu mati. Dan beberapa kali kalau saya olah nafas, alat saya mati. Tapi pasti bawah 30, cuma saya enggak pikir, ah enggak perlu tahu sampai berapa. gitu ya Coba begitu tahu ada alat yang sampai 0%, ya bolehlah. Nah, intinya sekarang adalah apa sih gunanya olah nafas yang pakai tahan-tahan ini sehingga saturasi turun? Nah, ada Greg David Sementa, pemenang Nobel mengenai hipoksia dia enggak menjelaskan olah nafasnya Wim Hof. Tapi banyak researcher, PhD, dokter, yang menggunakan teori hipoksianya si Greg David Sementa yang menangin Nobel itu untuk menganalisa, menjelaskan olah nafasnya Wim Hof. Bahwa ternyata ketika terkendali dan sengaja, dalam waktu singkat, orang dibuat hipoksia, turun, naik lagi, turun, naik lagi, maka tubuh seperti emergency lalu secara tubuh kita akan cerdas. Apa yang terjadi? Wih ini kayak kebakaran ini. Hipoksia kan bisa malah memicu inflamasi karena kekurangan oksigen, ya lalu terjadi peradangan. Tapi karena terkendali, dramatis cuma singkat, ya. Hipoksia kelamaan jelek, ya hanya beberapa detik. Tapi tubuh berpikir ini tubuh sedang kebakaran, maka dia produksi namanya interleukin 10. Nah itu antiinflamasi. Makanya dalam modul di-info, nanti yang rekamannya saya post di mana orang Polangapa nafas di rumah sakit dan interlektin sebelumnya dideteksi itu naik meroket eksponensial maka penggel-penggel hilang, nyeri-nyeri hilang, nyeri lutut, nyeri pinggang hilang gitu ya. Bukan sembuh sebenarnya ya. Sembuh itu kan misalnya lututnya nyeri karena kurang cairan. Ya, harus diproduksi cairan baru lewat regenerasi sel atau disuntik atau suplemen. Sakit karena istri saya menikusnya robek. Kalau nggak sakit berarti bukan robeknya membaik. Karena nyerinya akibat inflamasi, yaitu interleukin 3, interleukin 6, dikalahkan sama interleukin 10 yang diproduksi dengan cepat, dipicu dengan BIMPROV-2. Jadi, hari ini saya ajarkan teorinya dulu, kalau ada waktu kita praktek, yang nyeri-nyeri, pegel sana, pegel sini, bahkan ya, pegel di mana-mana, orang udah muda akan pegel sana, pegel sini, nyeri sana, nyeri sini, apalagi juga termasuk nyeri di kaki, telapak kaki, lutut, pinggang, ke atas nyeri. Sudah. Dua. itu Anda bisa langsung rasakan kalau sehari tiga kali olah nafas atau tiga jam sekali mungkin pande, pande, Anda pagi nyerinya luar biasa, siang berkurang, malam tidak hilang Nah, itu bicara nyeri tapi karena lutut istri saya itu sakitnya karena selain peradangan, inflamasi juga meniskusnya robek maka kalau berjalan sakit lagi ya atau cairannya kurang berjalan sakit lagi, tapi kalau diam nyut-nyutnya udah hilang jadi sakit itu kan bisa karena peradangan, inflamasi. Nah, inflamasi ini dua langkah, atau tiga lah. ya. Satu, olah nafas, bimbang dua. Yang kedua, kompres es. Di mana sakit? Kompres es. Karena juga metode bimbang itu untuk kesembuhan, olah nafas, lalu ice bathing. Ya, ice bathing itu sak dan badan, badan direndam air es. ya. Karena supaya interleukin 10-nya anti Jadi interleukin 10 ini bisa dipicu dengan pola nafas Wim 2. Kedua, ice bathing atau malah sauna sekalian, panas. Ini memicu karena tubuh merasa emergensi, kebakaran ya, lalu sauna kepanasan produksi interleukin 10 gitu. Jadi logika sederhananya begitu ya, sehingga nyeri-nyerinya hilang. Jadi Anda boleh sauna atau Anda boleh kompres es lokal mana yang nyeri saja atau pakai betonnya Wingforce kan dia sebenarnya orang awam juga ya, orang sederhana. Berpikir sederhana tapi ternyata habis itu para dokter menjelaskan hebat eh, nih kenapa <laughs> di Kenapa dikompres cuma yang sakit, enggak seluruh tubuhnya sekalian supaya interlekinnya seluruh tubuh gitu ya. Nah, jadi kalau mau di Jakarta sih memang fasilitas lengkap ya di Kardeng Serpong ada tuh tempat kayak spa yang ada ice betting anda googling aja ice bathing, nanti muncul bisa di mana atau yang beli es batu aja sekarung atau 10 kilo cemlungin bakter, anda berendam itu mengurangi nyeri pola nafas ice bathing. Yang ketiga untuk mengulangi nyerinya, nah ini saya perlu tidak ajarkan tapi tunjukkan aja nanti file saya post di grup karena kita pernah ajarkan dalam pola hidup sehat ya apa itu mengurangi nyeri ya dari makanannya harus makanan anti nyeri, makanan anti radang. Masuk ke YouTube aja lalu ketik makanan anti radang ya. Kasih tambahan nama nama saya Jarot supaya file saya muncul. Makanan anti radang Jarot. Kita inflamasi di mana-mana, radang di mana-mana, pegel nyeri di mana-mana, nyeri di lutut, nyeri di kaki, nyeri di pundak. Makan obat anti nyeri kalau dokter bilang obat anti nyeri itu yang rusak ginjal, Anda minum obat kolesterol, obat diabetes, itu enggak masalah ya. Yang paling bahaya terhadap ginjal obat anti nyeri. Tapi kalau makan obat sembuh atau malah kok enggak, enggak, enggak efektif ya, jangan-jangan makannya masih makan yang membuat radang. Maka simak modul 182, makanan anti radang atau makanan anti inflamasi yang dijelaskan sama Ibu dokter Elizabeth Jubrata ya. Ini satu aja, dan nanti juga filenya saya post di WA group. Jadi, kalau kita makanannya masih makan yang memicu inflamasi seperti nasi, apa Seperti daging merah, goreng-gorengan, ya nyerinya susah ya. Bisa dilawan dilawan dengan obat, dengan dosis yang lebih tinggi. Kalau saya kan target saya, enggak minum obat. Jadi, istri saya kan juga enggak minum anti nyeri, enggak minum anti sakit. Lututnya sakit, tapi gimana nggak Sakit olah nafas, nol dua, kompres es batu mau kompres ekoenzim juga boleh ya kalau yang punya ekoenzim bikin ekoenzim saya bikin ya lalu makan makanannya makanannya dibetulkan kenapa makanannya dibetulkan ini untuk kesembuhan jangka panjang ya memang kan bilang begini kalau dokter ya ya susah pak meniskus bisa sembuh lagi itu ya memang itu kan aus faktor usia dipakai puluhan tahun gitu ya ada, ada tapi bisa nggak pak dokter kalau emang ini Menikusnya tuh kayak bagus lagi. Ya bisa, tapi ya pelan banget. Karena udah tua kan regenerasi selnya lamban. gitu. Berarti ada peluang bisa dong. Maka nanti saya post juga modul regenerasi sel. Memang udah tua susah, tapi kalau kita kondisikan regenerasi sel, misalnya apa? Deep sleep. Manusia itu di muka bumi kebanyakan deep sleep itu 10% dari total tidur. Tapi teman-teman yang punya alat untuk ngatur deep sleep, misalnya dokter Mira, tadinya deep hanya 20%. Ikut olah nafas, sekarang 60-70% di total tidur. Regenerasi sel itu terjadi waktu deep sleep. Kalau nggak bisa deep sleep, ya inflamasi di mana-mana. Kankernya nggak sembuh, pankriasnya nggak sembuh, ininya nggak sembuh, termasuk sakit pinggang, sakit lutut ini. Itu penting sekali. Maka nanti kita, saya yang udah pernah rekaman, saya posting aja modul deep sleep supaya apa regenerasi sel kalau regenerasi sel artinya apa Oh sakitnya cairan sendinya berkurang ya diproduksi regenerasi sel cairan sendi reproduksi meniskusnya lama-lama makanya istilah itu 6 bulan ya bahkan itu bisa 2 tahun kalau makin umur regenerasi akan makin panjang tapi kan pasti pelan-pelan nah regenerasi sel butuh apa butuh bahan baku untuk meregenerasi sel mana yang rusak yang rusak meniskus misalnya, ya butuh kolagen. Kolagen ada di mana? Ada di teripang, ada di, ada di bonebrut. Ya, tuh, Tuhan tuh kadang kayaknya bikin saking pinternya menurut saya ilmu tuh dibikin sederhana loh. Sakit tulang, makannya cedera tulang gitu kira -kira, ya. Nah maka untuk membantu regenerasi sel bisa sistem sel, tetapi kan mahal. Kan ada yang serupa dengan stem cell, nggak secanggih stem cell, mendekati kata bu dokter. Dokter siapa? Ya Dokter Elizabeth Jubrata lagi. Maka nanti saya pasti WA grup ya, yang bisa bikin sendiri ya supaya murah. Ya, bikin stem cell sendiri. Apa makanannya supaya regenerasi selnya lebih cepat selain makan yang anti-ages? Yaitu bone brood. Ya, nanti saya tunjukkan dulu nih bahwa ada bone Elizabeth Elsa atau bone brood jarot ketik di YouTube. Enter Muncul ya, nih modul 18.4, karena serial 18 belas itu serial menu bikin bone, bone growth obat mirip stem cell ya. Nanti saya post di WA grup aja. Nah, itu dari sisi nutrisi, kesembuhan lewat nutrisi ya. Tulang direbus 12 jam, suhunya 85, pakai kaca keramik. Kalau mau yang canggih ya, pakai salad master, colok listrik setel 85, setel 12 jam, tinggal pergi jadi udah ya konsumsi tiap hari itu yang dikonsumsi sama istri saya. Nah, terakhir sebelum kita tanya jawab ya. Nanti prakteknya terakhir aja kalau misalnya ada waktu kita praktek olah nafas. ya. Oh, sebentar bukan terakhir ya. Dua lagi. Yang tapi yang satu ini sekilas aja. Saya kasih nggak pakai gambar ya, pakai peragaan aja. Maaf minum dulu. Masih kasus lutut. Nanti minggu demi minggu kita angkat kasus pinggang, kasus telapak kaki, dan seterusnya. Ya, yang nah, bersama. Ya, lutut ini adalah tempurung lutut. Ya, ini tulang dari petis, ini tulang dari paha di atas. Ya, sakit dong. Ya, nah, maka un, kenapa sakit? Dibalik ini dari tulang dari petis, ini tulang dari paha. Ya, ditekan dari bawah, ditekan dari atas. Gimana mengurangi sakitnya? Ada dua cara. Nah, ini cuma yang terakhir, tapi dua cara. Cara pertama adalah menguatkan otot paha, supaya otot-otot paha dan terbesar otot, itu kan di paha ya? ya. Terbesar masa otot dalam tubuh kita itu di paha. Kuatin itu otot paha, supaya dia bisa narik sedikit tulangnya, sehingga nggak sakit bukan meniskusnya sembuh. Belum, belum. Meniskus sembuh butuh waktu berbulan-bulan bisa setahun dua tahun. Kalau dikasih bone broth, kasih vitamin D cukup, kasih uh, kolagen ya, kasih uh, itu apa namanya? makan kolang-kaling yang mengandung glukosamin ya. Walaupun pro dan kontra soal glukosamin ini, tapi ya buktinya ada yang membaik juga, yaitu untuk regenerasi sel memang pelan. Nunggu sembuhnya nunggu sembuhnya meniskus nunggu sembuhnya produksinya kembali cairan di dalam lutut ini otot sambil dikuatkan supaya enggak neken. Nah, hanya saya tunjukkan sekilas saja hari ini karena pendahuluan ya. Nanti kita minggu depan praktek tanya jawab, praktek tanya jawab gimana naik menguatkan otot paha. Ada beberapa alat yang juga istri saya pakai ya. Nanti saya post di WA Group gambarnya soal mereknya apa terserah ya yang namanya loops band hanya 15.000 beli satu paket 75.000 boleh beli ke siapa saja. Nanti cara makainya ini banyak ya. Nanti kalau sudah pada punya, pada beli, nah kita zoom pagi hari praktek bareng-bareng ya. Tapi ini dipakai untuk kalau ya kalau saya tak pakai tangan juga. Tapi kalau kita bicara sakit lutut, maka gampang sekali. Ya. Nanti saya post di grup juga rekaman yang pernah ada. Jadi ini tali arah di sini kan ngomongnya ini lutut dulu nih hari ini ya lututnya kan sakit buat bergerak sakit ya olahraganya lututnya jangan bergerak ya diem diam. diem, diem. apa yang digerakin otot paha supaya kuat maka dikasih tali tarik tarik ya bisa tarik nafas buat tarik nafas sampai pahanya kuat nanti ada gerakan-gerakan yang lain ya kita akan lakukan setelah udah pada punya alat bisa juga bukan tali tapi bola Bola yoga nanti saya post juga di grup. Tekan, tekan, tekan. Bisa juga ini bola taruh di dinding, tekan ke sana, tekan ke sana gitu ya. Tekan ke dalam, kalau tali tadi kan enggak bisa neken ke dalam, hanya buat narik ya. Tapi kalau hanya punya bola, narik bisa juga melatih otot yang sebelah sini ya. Itu adalah melatih otot. Ada lagi ya alatnya nanti. Semuanya saya post di grup ya yang harus dipersiapkan terutama yang sakit masalah kaki, telapak kaki, lutut, ya pemberat, ya, pemberat kaki. Ini setengah kilo, ini satu kilo. Nanti kita latihan gerakan-gerakan gimana supaya lututnya tidak bergerak, engselnya nggak bergerak lutut. Kita istirahatkan dulu, tapi otot paha yang menekan lutut kita kuatin. Ya latihan tiap hari pegel, ya istirahat. Besok latihan lagi, pegel istirahat. Besok lagi dua hari sekali, makin sering sampai ototnya menguat. Tapi saya sendiri nggak mengira secepat itu loh. Istri saya itu kira-kira empat bulan itu ya, sampai bulan ya, satu bulan aja udah bisa sepedaan. <laughs> ada, ada rekaman videonya waktu kami di Amerika dalam waktu ya sekitar satu bulan udah sepedaan. Lalu karena butuh waktu yakin kapan sembuh gitu ya, kira-kira enam bulan udah lari tanpa sengaja lalu naik bukit, lalu trekking udah itu 6 bulan. Jadi nggak cepat juga. Tapi perlahan tapi pasti. Nah, selain olahraga tadi yang untuk kayak apa? ngali ya, pemberat. Nah, satu lagi sekarang yang juga memang bener-bener itu istri saya lakukan, ya. Yaitu apa? Yang saya mau jelaskan hari ini juga, yaitu alas kaki. Ya, saya makin nge, saya mau berbagi itu nggak langsung ya saya misalnya dikasih ini kalung anti radiasi gitu ya saya pikir nggak ngefek apa-apa saya ukur juga nggak terlalu ah nggak endorse lah gitu ya saya dikasih koyok juga sama orang begini ah nggak apa-apa eh, saya nggak endorse juga jadi saya coba dulu nah sepatu ini istri saya udah pakai dari bulan September tahun lalu ya ceritanya ya ketika kaki sakit ini kan tadi kenapa sakit ini ini temburung lutut tekan sama bawah, atas. Tapi ditekan juga lo dari bawah. Dari badak, dari bawah ini menekannya dari mana? Waktu berjalan. Kenapa menekan? Ya, waktu berjalan itu kan kaki berjalan itu kan sebenarnya ada gerakan balik lagi. Ya, maka sakit. Nah, gimana? Ngatasinya dengan alas kaki yang benar atau alas kaki kesehatan. Ya. Nah, menarik waktu istri saya Sakit lutut itu pakai sepatu yang benar, loh. Kok enakan ya? Tapi sekali lagi, ya, ini tidak menyembuhkan, dong. Ya. ya, ada pakai sepatu dan kok sakitnya hilang. Berarti saya sudah sembuh. Tidak, tidak, tidak, tidak. Saya harus tekankan dulu, ini tidak sembuh, hanya mengurangi rasa sakit. Kenapa mengurangi rasa sakit? Ah, nih, saya putarkan videonya aja dulu, ya. Nanti saya jelasin lagi. Terus kita tanya jawab, ya. Oke, saya share videonya. Kenapa sepatu sendal? Ini ada sepatunya, ada sendalnya, ada macam-macam ya. Itu kok bisa bikin sakitnya hilang ya. sekali lagi tidak menyembuhkan ya. Masuk YouTube, Oke okay. ya kalau saya biar gampang, saya masuk channel saya aja, channel Inspirasi Jarod Wicenarko. Anda mau cari masalah gadget adiktif, pornografi adiktif, parenting, pernikahan, Anda semuanya di channel saya. Cari film animasi, film boneka, ada juga. Salam saya Salam kan. sehat, saya Jarod Wicenarko. Itu yang file terbaru, yang file sebelumnya, ada dua. Saya putar aja dari sini, ya. Yang linknya sudah saya bagi, tapi kalau yang baru bergabung ya belum nih Pak Ridwan ya, saya kaki sehat beko Perkenalkan, nama saya Ridwan Saibu. Hari ini saya ingin memperkenalkan sepatu kami galaksi namanya Bapak Ibu bisa merasakan berjalan di luar angkasa Welcome to Boko, -boko Galaxy Masuk ke tanel di sini, Bapak Ibu akan merasakan nomor satu yaitu instant comfort yang kedua adalah no paint club, tidak ada rasa sakit lagi. Kemudian ibu akan merasakan pillow in your shoes, tak ada bantal di dalam sepatu Anda, kemudian very comfortable dan stylish. Nah, kemudian di sini beauty is no longer pain. Ini teknologi sudah dipatenkan sedunia. Nah, kemudian kita punya teknologi yaitu peak performance untuk menunjang kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Nah, kemudian di sini Pain is just history Jadi kalau ada serasa sakit itu adalah sejarah Bapak Ibu Nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang tahap ke-9 Be healthy in style, Sehat dengan gaya Bapak Ibu Welcome to Bokoroko World Inilah koleksi Bokoroko Galaxy Yang akan mengantar Bapak Ibu merasakan sensasi berjalan di luar angkasa Ini saya coba ya Saya diambil dari sini Nah ini Ya yang ini Bapak Ibu, ini keren banget, ini galaksi, begitu Anda menaruhkan kaki Anda ke dalam, Anda bisa merasakan sensasi berjalan di luar angkasa Bapak Ibu. Ini benar-benar maknyus. jadi berjalan seharian Bapak Ibu tidak merasakan capek, ya itu untung sakit, tidak ada lagi Bapak Ibu. Nah ini kita lihat belahan dalamnya Bapak Ibu, ini terdiri dari sembilan lapisan. Tujuannya apa? kaki kita itu begitu masuk di dalam itu langsung enak dan bisa mengurangi rasa capek, mengurangi rasa sakit di bagian tumit, lutut, pinggang, leher, bahkan sampai ke otak, Bapak Ibu. Pilot konsep teknologi ini namanya PCT. Ini sudah dipatenkan sedunia oleh Boko Roko. Bapak Ibu hanya bisa menemukan pilot konsep teknologi ini di Boko Roko saja. Ini kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Bola golf ini kalau saya lempar ke lantai yang keras sampai yang terjadi, bolanya membal. Ini adalah Pon yang biasa orang lain pakai, Bapak Ibu ya kita lempar ini boleh membal ini spons yang warna merah ini yang kita pakai bapak ibu kita lihat bedanya langsung meredah kalau kita lihat dua-duanya bu ya beda jauh ya hidup ini hanya satu kali bapak ibu bapak ibu harus merasakan sensasi berjalan di luar angkasanya itu dengan memakai sepatu bokoroko bapak ibu, yaitu tipe galaksi yang tadi bu, penting sekali. demikianlah bapak ibu, saya Ridwan Syaidbon, wakil oh, diri, terima kasih. ya itulah penjelasan terutama soal sembilan lapisnya itu loh ya makanya sekarang saya punya nih sendal bokoroko, istri saya juga sendal bokoroko, ada sepatu juga ya bokoroko, saya baru jangan beli lagi saya baru beli lagi dua untuk diri saya. Ya, kenapa beli dua? Karena lagi ada program, hanya sampai akhir Juli. Ya. Beli satu, gratis satu. Jadi kalau misalnya belinya ini, yang jenisnya sama, harganya sama, maka beli dua, bayar satu. Tapi kemarin kan saya sudah punya, saya sudah punya ya untuk diri saya sendiri aja. saya punya yang warna biru ini, sama warna ini, yang Galaxy, yang model terbaru saya sudah punya. Tapi saya beli lagi ya, yang warna merah. <laughs> supaya matching sama saya beli lagi yang pantofel yang untuk sepatu resmi. Nah istri saya punya dua supaya bisa kebaran nanti. Kalau ini orange saya beli yang merah karena orengnya saya lihat habis stoknya gitu ya. Nah, mudah nanti ada lagi tapi saya udah beli yang merah biar cepat punya. Dan ini istri saya juga punya biru dan merah. Nah, jadi stylenya macam-macam. Nah, kalau misalnya nih, misalnya kan Pak saya pengen tahu ukuran yang pas di mana? Kalau Anda di kota besar loh ya. Kalau Anda di kota besar, ya Anda bisa pergi ke Sogo, Soho, ya, di dalam Soho. Anda bisa bukan di Ramayana, Matahari atau PTC, Anda tahu ya, toko ada level-levelnya, ada kelas-kelasnya. Memang ini sepatu yang kelasnya itu tokonya ada di Sogo, ada di Soho, ya. Di situ ada counter Bocoroko. Dan nyarinya biasanya gampang karena selalu di counter terbaiknya, di site terbaiknya, di situ ada banyak sekali model Coba ukuran tanya diskon di toko itu, gitu ya, paling 10-20%. ya. Maka coba coba aja ukurannya, gak usah beli. Nanti belinya pakai link yang saya kasih, yang saya post di WA grup ya. Anda di situ daftar, ya. Nah, tak kasih coba dulu sebentar ya, sebelum kita tanya jawab, ya. Ini saya coba aja langsung uh, ini ya, kan teman-teman, tak bapak ibu kan tak kasih link tuh lewat WA, ya link-nya itu tinggal diklik aja ya. Jadi kalau misalnya saya di kota kecil enggak ada enggak ada toko mall Sogo Pak gitu ya. Saya ini kalau pakai sepatu Reebok Adidas 41, pakai toko Bukoroku saya 42. Jadi kayak patokannya begitu ya. Tapi kalau nanti beli online ternyata ternyata ukurannya enggak pas bisa kok dikirim balik, nanti dikasih lagi yang benernya ya. Jadi saya kasih contoh saja misalnya Uh, kan saya kasih link di WA group ya. Sebentar saya pilih yang di yang udah pasti aja. Tunggu sebentar. Oke. Okay. Jadi nanti saya post di WA group yang ini kan saya sudah post ya. Karya uh, saya bikin dulu linknya. Jadi ada link yang, oke. Okay. Nih, ya, Boko -boko online, Jarot ini link saya. Ya, ini diceklik, maka akan muncul seperti ini. Ya, begitu link diklik akan muncul seperti ini. Ya, lalu isi aja. Ya, saya katakan, saya mau isi. Nah, istri saya daftar. Ya, kalau saya kan mendaftar, ya, uh, Ester lalu setiap wajib, ya, username-nya. Huruf kecil aja semuanya. Esther, Setiawati, nyambung. Atau kalau mau dibedain, E-nya huruf besar, S-nya huruf besar. Katakan ya, isi Ester Setiawati. Teleponnya. Oke, banknya BCA. Nanti udah ada alternatif, tinggal diklik aja banknya apa. Ya, mereka rekening Nah, ya. Saya mau coba saja, sekalian untuk menjukin ya cara mendaftar. Ya, nah, kalau mendaftar nanti gratisnya beli satu, gratis satu. Kalau di toko enggak, karena memang ini khusus eh, promo untuk jaringan ini. Gimana dalam jaringan ini nanti saya ceritakan sedikit, ya? Itu supaya teman-teman bisa menikmati selain hanya sepatu yang baik. Tapi juga, kalau mau mengejar, loh ya, istilahnya itu mengejar. Eh, kalau istilah saya nih, gratis seumur hidup. Ya, beli sekali di awal, abis itu gratis seumur hidup. Kok bisa gitu ya? Ya, nanti. Nah, ini waktu isi tanggal lahir. Caranya ini kan ada tahun. Kalau ini diklik-klik cepat aja gitu, nanti ya, baliknya enggak. lama dong, ini bulan demi bulan enggak. Ya, ini kalau ini nanti lama-lama dia cepat banget. Ya, pokoknya dibalikin ke belakang sampai ke tahun yang pas. Bahkan bisa diceklik angka tahunnya dulu aja. Ya. Jadi tadi kan ada tahun, ada tanggal. Sekarang diklik tahunnya muncul bulan, lalu diklik ini ini akan jauh lebih cepat. Baliknya bukan bulan demi bulan. Ya, sampai ketemu tahunnya katakanlah 94. Lalu eh, atau saya coba segala ya. Uh, mundur nih kan juga cukup cepat ya kalau yang diklik angka tahunnya maka tahunnya mundur lebih cepat. Ya, nggak enggak enggak bulan demi bulan. Maaf, saya tahun 65. ini beneran ini ya. Bulan Mei. Oke, klik tanggalnya. Nah, ada. Kalau emailnya masukin ya, buat password, password bukan password email, password Boko Roko, jadi bikin baru, bikin password baru. Ya, lalu ini create, klik ini. Ya. Ini saya coba aja dulu ya. Nanti saya uh, pulang akan eh pamit dulu kalau ini nggak pulang jadi beneran. <laughs> Oke, okay. password create, lalu create entrepreneur ya. Yeah. Oke, okay. mungkin sampai di situ dulu aja ya. Yeah. Nah, nanti begitu itu data diisi, nanti kalau data diisi bingung ya, wa saya, Japri saya, gitu ya. Atau nanti kita bikin zoom, kalau lebih jelas lewat kayak begitu saya peragain lagi sampai selesai. Ya, yeah. nah isi datanya nanti begitu selesai. Dan itu termasuk ngisi bank tadi ya, ini nggak bahaya pak? Enggak, itu justru nanti kalau anda itu ngajak orang lain, kenapa sih ngisi rekening? Kan saya ngajak anda nih, ini itu ceritain ya, saya bukan one buy one get one ya, ini istilah dari saya sendiri ini bukan dari perusahaan nih, program sepatu gratis seumur hidup. <laughs> Kok bisa? Karena saya ngajak anda, saya dapat komisi 10%. Jadi kan saya kemarin beli dua, tapi kan programnya buy one get one, jadi sebenarnya kan beli satu dapat dua. Ya, harganya memang antara satu setengah sampai sembilan juta rata-rata di tiga sampai empat juta ya mahal ya tergantung kalau demi kesehatan kan ya sekitar tiga jutaan berarti kan kalau beli satu dapat dua satu setengah juta tapi saya ngajak anda satu orang aja ya sebetulnya dapat ngajak satu orang itu komisinya sepuluh persen nah kalau nanti ada sepuluh temen yang ngajak yang saya ajak nih ikut nih saya udah balik modal kelas <tos> 100 oh, udah untung saya makanya bahkan ini bisa jadi bisnis Ya kalau teman ngajak banyak ini jadi bisnis. Nah kalau ngajak 10 aja katakan saya Pak Jarod temannya banyak saya sedikit setahun bisa nggak ngajak 10. sebulan satu loh. Ya itu. tapi ibu beli dulu kan eh nak di benar saya nggak sakit tuh. Wih temanku yang sakit tuh tak cari dah gitu ya dapat sepuluh orang ibu dapat lagi gratis satu ya ya Pak sudah punya belum berusaha ya diuangkan aja. Nah makanya tadi masukin rekening bank supaya nanti komisinya masuk ke rekening bapak ibu. Ya, nanti caranya diajarkan gimana supaya pindah dari rekening virtual yang ada di akun, karena daftar itu bikin akun. Nanti dari akun itu bisa menjelajahi uh, apa namanya, katalognya dan sebagainya. Ya, atau mungkin saya coba untuk menjelajahi katalognya ya, dengan cara saya login. Ya. Oke, okay, kalau enggak, saya uh, bentar ya, login dulu. nanti saya tunjukin ya, kalau saya sudah login ya. Uh, Lupa lagi masalahnya. Biar nggak salah deh, maksud saya adalah pak nah, ya Saya biar jelas saya nggak salah. Oke okay. ya. Oke okay, ya, saya akan tunjukkan nanti kalau sudah daftar terus udah punya akun maka login. Nah, kalau login maka nanti masukin emailnya atau masukin bukan email ya bisa juga masukin tadi kan waktu daftar tadi ada uh, namanya nama akun ya. Masukin nama akunnya ya email juga bisa cukup nama akunnya, nama, nama usernya lalu masukin password-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, dari sini baru bisa nih ya jadi menjelajahi produk ya muncul. Nah, produknya mau pilih apa dulu? Kan ada ada mens, ada womens, katakan nih yang uh, kita mulai yang uh, women ya, mungkin banyak yang ibu-ibu. Eh oh, Oke, bisa ya, di sini bisa nih ya. Kita mulai yang heel, women paling banyak nih. Ada yang heel, ada flat, boot, sneakers, ya, sport. Kita coba mungkin sport. Ini sekaligus kelihatan harganya, ya. Ada yang empat juta tiga 4,2 sembilan empat Inilah sendal. Kalau sendal, ya, harganya lumayan. Ya, ada yang tiga juta, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah katalognya, ya. Ini ada uh, nanti. Kalau mau beli, ya tinggal diklik aja, ya. Mau, mau beli, maka uh, kita masuk di sini ya kalau kita lihat detailnya ini berarti adalah uh, muncul sepatu itu uh, nah baru beli add to chart udah selanjutnya seperti orang seperti orang uh, belanja biasa ya oke lalu balik lagi ke saya mau tunjukkan awal ya Nah kalau sudah login ya sudah sudah daftar tadi ya kan ini di halaman pertama ya daftar ini di halaman pertama itu ada ini namanya copy and share link entrepreneurship Anda nah ini di copy ceklik copy ya maka ini adalah alamat link yang Bapak Ibu kasih ke orang lain jangan dikasih punya saya nanti komisinya masuk ke saya ya 10% ya ini di copy lalu misalnya ceklik -cek pergi ke WA ya mau ngirim ke siapa katalah ini saya saya sendiri tadi saya copy kan tak tekan copy kan di paste dah dah ini dia link jadi bapak ibu nanti dapetin itu linknya itu ya jadi dapat di sini tadi ya uh, ini nanti ada kalau ini kalau ini website ya masuk ke website ketik pokoroko muncul tokonya di mana jadi yang online ini program dari saya ini sama dengan pro, sepatu yang sama ya perusahaan yang sama dengan yang punya toko ini cuma di toko discord hanya paling 10-20 Beli satu gratis satu hanya ada di program jaringan, namanya Entrepreneur. toko roko nah nanti ketika sudah login, ya maka, oke, sebentar. Ini tadi bisa login, lalu ini di copy. Sudah selanjutnya mau apa aja ada, ya mau apa aja bisa. Nanti kita bisa belajar lagi lebih detail, ya. Nah jadi beli satu gratis satu, ngajak satu orang dapat komisi 10%. ngajak 10, berarti kan kita kayak dapat dana untuk diduitkan boleh, pindahkan aja dari bolet di akun tadi ada bolet namanya ya dompet, ya, withdraw aja ya, nanti saya ajarkan lebih lanjut ya, kalau yang emang udah daftar nanti saya masukkan kelas khusus kita bikin simulasi ya gimana cara mencairkan duitnya ya nah itu begitu dapat uang kan atau misalnya ah nggak mau diuangin pak pokoknya saya nggak nguber-nguber banget dah Se sebulan ngajak satu orang ya tergantung bapak sakit pinggang ibu sakit pinggang paling gampang cari orang yang sakit pinggang ya kan ini loh saya rasain ini pakai sepatu saya kamu rasain kan gitu kan coba berjalan gitu kan itu kan istri saya itu kan dulu kan begitu awalnya ya pakai sepatu itu gitu ya oh enak gitu ya Terus Pak, kalau Bapak istrinya pakainya bulan September, kenapa dari enggak dari dulu cerita ini gitu. Dulu belum ada program GoBiz. Ya, dulu saya cerita juga ya di, di Instagram saya kalau ada follower saya kan begitu istri istri pakai kan saya udah langsung posting di Instagram, Wih, pakai ini enak banget, begini begini. Adik saya beli ini, saya beli." Tapi dulu saya enggak dapat apa-apa kayak programnya belum ada gitu kan. Nah, jadi ya ada ipar saya beli, adik kandung saya pada beli, oh, istri saya pakai enak banget gitu ya. Tapi saya nggak seperti sekarang ini masif gitu ya. Baru ini baru 2 tiga hari lalu nih, jadi program masih baru. Ya. Saya dihubungin sama Pak Ridwan pemiliknya. Hah, kita gak ada program nih. Ya uh, beli satu dapat dua, tapi kalau mau ngajak yang lain dapat komisi. Waduh, saya hadir di pertemuannya di launchingnya yang baru dua tiga lalu. Lalu saya bikin grup ini, jadi nasi program masih baru. ada ikut, Anda ajak yang lain, Anda 10 orang, ya maka dapat gratis satu. Kan gitu lagi, begitu udah mau rusak, ngancang ngajak aja dapat lagi. Itu makanya program gratis seumur hidup. Bahkan bagi teman-teman yang mau menjalankan ini sebagai bisnis, ya hitung sendiri. Harganya 4 juta atau 3 juta. Beli satu, dapat dua. Tapi kan 3 juta. Nilainya cuma lumayan, kan? 10 persen kan ratus ribu. Anda ngajak 10 orang, berarti bulan itu ya 3 juta. Belum lagi ada jenjang karir. Yang nanti saya nggak usah bahas hari ini, hanya untuk menceritakan soal Sepatu ini bahwa ada peluangnya, mau beli saja satu ke itu oke, tapi yang mau, ah, boleh juga nih, ngajak-ngajak yang lain. Mumpung ini program belum ada satu minggu. Anda punya peluang yang awal-awal ini. Tapi ya, bahkan setahun nanti pun peluangnya masih gede ya. Indonesia 250 juta kok. Dalam data ekonomi, yang mampu beli sepatu ini ada 50 juta orang di Indonesia. Jadi, menurut saya, secara bisnis, kalau kita mencari bisnis ya, bicara kesehatan, ya, saya yakin aja deh, pokoknya saya bakal sekeluarga pakai sepatu gratis, sandal gratis. Tuh, kemudian ini pakai banyak orang hebat-hebat, pakai ya harga segitu, adanya di SoHo ada tahu kan? Anda kayak orang sepatu yang memang ada ya kelasnya beda. Oke, jadi untuk sehat kaki, untuk sehat lutut, bisa olah nafas, body stretchingnya, alat-alatnya dibeli dulu ya, yang namanya loop band, lalu kita praktek bareng-bareng saya ajari ya. Kalau yang begitu begini saya ngajari gratis ya. Asal mau aja pagi-pagi login cuma mungkin saya akan pikir nanti yang ini mungkin nggak jam 5.30 kali ya. Kayak Sabtu begini kayak eh, Sabtu atau Minggu bisa siangan dikit ya. Alatnya dikumpulin dulu ya yang punya sakit masalah pulang alatnya bukan hanya kaki ya. Termasuk untuk tangan pun kita perlu latih justru dilatih supaya kuat. Nah Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Nanti sepertinya kita nggak ada waktu untuk praktek hari ini, ya. Kita nanti jadwal prakteknya, bagaimana olah nafasnya, bagaimana olahraganya. Saya akan post di WA grup untuk kita bisa bareng-bareng, uh, ya. Sekarang saya akan jawab pertanyaan, ya. Oke, kalau waktunya, oke. Belinya di mana? Oke, tadi saya udah jelasin ya, mungkin tak nanya. Jadi belinya bisa di toko diskon 10-20 ada belinya online jadi ngisi formulir daftar sebagai member ya lalu bisa beli pakai linknya saya tadi ya waktu daftar nanti pilih ya udah pokoknya pakai link dari saya udah pasti masuk ke entrepreneur. daftarnya gratis ya jadi daftarnya enggak pakai bayar ini kayak joining fee ini bukan MLM ya kalau MLM tuh nanti ada kewajiban tutup poin Enggak, enggak pakai tutup poin makanya ini bukan MLM ini agen atau reseller anda reseller, namanya agen, ya kan? Bisa ngajak banyak orang naik super agen, naik karier. Jadi, kayak asuransi, kayak properti gitu ya, yang memang itu adanya pembagian komisi atau bonus. Ketika orang omsetnya banyak, bonusnya tambah, omset banyak, bonusnya tambah, sampai bisa 20%, puluh loh ya. Tapi, ya, udah, nggak usah jauh-jauh lah ya minimal 10% aja saya nggak mau janjiin tinggi-tinggi ntar Wih, ternyata mencapai 20% komisi lama banget ya kan udah minimal 10% aja ngajak, itu kan paling bawah ya aja 10 dapat gratis <laughs> satu apalagi kalau mau beli satu lagi gitu ya dapat dapat 10 dapat komisi yang cukup untuk beli satu kan gitu ya jadi uh, beli satu dapat satu promo di mana hanya promo lewat link saya link yang saya bagiin ya jadi Anda ke toko nggak dapat tuh bahkan ke yang punya pun pabriknya nanti disuruh ikut yang undang siapa nah bukan hanya saya ya tentu dari pabrik ini ada jaringan-jaringan orang lain ya kalau mau lewat jaringan saya ya kita bareng-bareng tumbuh bersama bina bersama bangun komunitas bersama yang selama ini tanpa ada embel-embel sepatu segala macam pun memang saya awali dengan gratis kan ya memang kita mau belajar olah nafas gratis panggil dokter webinar gratis kalau dokternya manggilnya bayar pun saya cari sponsor, karena manggil dokter tuh ada yang 15 juta, ada yang dua juta, tapi seminarnya saya berikan free, ya kecuali program camp, ya nggak bisa free, hotelnya nggak ada yang gratis, ya. Oke, Pak, apabila sakit tidak punya uang untuk memenuhi nutrisi makanan, apalagi membeli alat-alat termasuk sepatu sendal, apakah dengan olah nafas bisa sembuh? Bisa, ya. Jadi misalnya gini, sepatunya mahal nih tiga juta nggak, tapi kalau ini murah ya ini lima ribu. Lalu, kalau lima belas enggak punya, bisa ya. Nanti contohnya nih, gerakan kaki ya, dikasih tali kan, dikasih beban. Ya, enggak usah pakai tali. angka-angka gitu-gitu, mati, bisa ya, atau nanti bebannya pakai gini. Ini beban kan setengah kilo dari sepatu yang enggak berat dipakai untuk gerakannya. Bisa ya, kalau ini lima belas masih kemahalan gitu ya. Ya, bisa tanpa alat, bisa. Nanti ada gerakan-gerakan yang tanpa alat. Tapi kalau punya alat, kan memang untuk dilatih otot itu supaya kuat. Diberi stresor. Sama juga kayak paru-paru supaya kuat. Dikasih stres. Kita tahan nafas. Tapi waktu tahan nafas, tubuh berpikir, emergency kekurangan oksigen. Kalau gitu, pabrik oksigennya diperbesar. Paru-paru yang saya nggak pernah saturasi. Saya pernah berhenti 9 tahun. Lalu karena olah naf, karena bronkitis kita 9 tahun, paru flek cacat, bercak di mana-mana, hanya bisa saturasi 95, paling tinggi 96, turun lagi 94. Sekarang bisa 100%, ya. Sama juga otot nih, kok saya nggak naik-naik ototnya? Udah makan protein banyak, tubuh tidak berpikir butuh nambah otot. Gimana supaya tubuh ini berpikir otot kalau ditambah? Anda angkat beban, sekilo ya, enteng, tubuh berpikir udah cukup ototnya Anda angkat 10 kilo Wih, berat nih berkali-kali lagi berat tunggu mikir ini Wih. Wih, hidupnya sekarang orang ini ngangkat berat Aduh kalau begitu otot ditambah gitu loh ya otot ditambah ya nanti 10 kilo enteng tambah 15 kilo tapi otot apa namanya beban ditambah nggak makan protein otot menyusut protein yang murah ya telur, kacang kedele, ya itu makan protein jadi bisa ya tanpa alat yang mahal bisa. Bahkan teman-teman yang kanker kan dulu lebih mahal gitu. Pancinya 15 juta, suplemen ini sekian juta. Aduh, sebulan habis 50 juta. Ada lagi kalau saya ikuti WA kanker tuh kadang ada kasihan ya. Tapi kan kalau saya hadirkan Pak Waworu tuh. ini enggak ada, ini enggak ada. Ceplukan tuh bisa gitu ya. Makanya tadi stem cell, aduh mahal. Aduh, suplemen begitu-begitu. Bone -begitu. broth, tulang direbus. asal mau rebus saja. Jadi kalau yang enggak punya duit ya. Jadi harga berapa tadi sudah Taiwan one, get one ukurannya beda, boleh. Jadi saya beli ukuran saya, saya 42 ya. Lalu yang kedua, saya beli anak saya yang 44, boleh. Istrinya 37, boleh ya tidak harus sama ya. Apakah di Sogo Bandung ada? Ada ya, di Sogo seluruh Indonesia ada ya. Nanti kan saya post di WA grup tuh. Malah sudah, ya. Mungkin yang baru, belum baca WA group, tapi yang di WA group, lu tuh nanti tak pos ulang lagi. Daftar, sogo, ada di mana saja, gitu ya. Tapi saya kasih saya kasih tips licik, tuh Anda ke toko, cek ukurannya, lalu belinya lewat saya. Tiba-tiba, tokonya Bogor, rame di orang yang cuma ngecek ukuran. Ini ada pemiliknya di sini ikut zoom di bu Inggris anaknya. Sorry ya bu ya, tokonya tak repotin ya, buat orang ngecek ukuran gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada toko Sogo di situ, jadi sebagai contoh ya. Lagi-lagi saya pakai Adidas ribok empat tapi pakai Pogo Doko Ya itu sebagai perbandingan kalau soal ukuran kayaknya ada sedikit perbedaan. Paris Panjawa ada, Surabaya ada, Surabaya tadi mall, mall Tunjungan Plaza. Uh, Empat Pakuon itu ada Sogo juga ya. Harganya tadi banyak bertanya karena memang belum di ini ya. Jadi ini ada ada, ada, ada jawaban juga dari Ibu Ingrid di chat ya soal adanya di mana-mana bahkan udah dibantu ya. ya yang udah dibantu jawab saya tidak jawab kecuali memang saya pengen ada di uh, rekaman ya. Jadi ya ukuran itu uh, malah ini ya ada yang nanya soal ukuran biar yang dengar rekamannya juga ya keren ini anak saya kan ya juga anak Bapak Ibu zaman sekarang ya. Kaki saya 42. Anak saya 45 kan. <laughs> Aduh, kalau ke Amerika titip Pak gitu ya kan. Ponakan juga 44, 45. Aduh, kalau ke Amerika titip. Nah, di Boko roko ada ukuran laki-laki sampai 46. Ya, untuk wanita sampai 42. Jadi menurut saya ukurannya kan eh, cukup ya, cukup ringnya cukup luas. Nah kenapa, saya bercerita cerita dikit ya, saya sebenarnya kenal Pak Ridwan kayaknya udah lama deh, kenapa tahun, tahun 90 saya bisnisnya, saya di Astra, kerjanya ekspor sepatu, tahun 90. 92, saya keluar dari Astra, saya bikin perusahaan namanya IFA, Indonesian Foodware Agency. Dan saya ekspor 100%, saya keliling banyak pabrik di Indonesia ini, yang ternyata Nike, Reebok, Adidas, macam macam sepatu, Dr. Martin, segala macam, diproduksi di Indonesia. Nah Pak Ridwan ini salah satu pabrik yang ekspor sepatu. Di antara buyernya yang dari Italia itulah pemilik Boko Bokoroko ini teknologi Italia. Ya, nah dari sekian banyak merek yang diproduksi di pabrik Pak Ridwan, Pak Ridwan tertarik merek ini karena begitu dipakai kok enak banget gitu ya karena Pak Ridwan sendiri juga sakit kaki itu ceritanya makanya dibeli malah mereknya. Nah jadi bicara sepatu ya. Saya ini dulu desainer sepatu. Sekarang kan saya pelukis, ya. Ini tak ruangan saya itu. Kad, itu kan, itu Ini semua lukisan saya yang saya jual. Itu kanvas, itu meja kerja saya, cat-cat segala macam. Memang saya punya bakat melukis, makanya dulu waktu saya kerja sepatu, saya ngedesain sepatu. Dan saya jadi ekspor agen sepatu di Astra sembilan 92 sembilan buka perusahaan namanya Ifa itu 100% ekspor. Saya kongsian dengan Pak Tanusu Tomo. Orang sebut bilang Pak Tomo. 98 delapan one ekonomi, ekspornya pada pindah kemana-mana bayarnya, maka saat itulah kami buka bikin buka toko sepatu di Ramayana, buka retail sampai akhirnya buka MLM, IFA, Gasiat yang sepatu awalnya, habis itu ada baju kosmetik segala macam. Jadi kalau sekarang ini nyambung lagi di Boko Roko, saya renungin hidup saya dari tahun 90. puluh saya udah udah berkecimpung dalam bidang sepatu itu ya, nyambung lagi di sini ternyata. Sepatu cinta banget, sama saya. Lari kayak kemana-mana, oke, balik lagi ke sini ya. Jadi, Pak Ridman ini juga sudah tiga generasi, ya. Bogoroko ini tiga generasi dalam bidang sepatu, tapi Bogoroko ini dari Italia, produksi Indonesia, diekspor ke seluruh dunia, sampai akhirnya Pak Ridman ambil mereknya. Nah, sudah punya, eh, uh, Bogoroko Indonesia, ya. Jadi, kualitas ekspor pasti teknologi luar negeri, ya, dikirim kemana-mana. Ukurannya, makanya. Ada sampai syulasnya, ya, yang di dalam itu ada sampai ukuran 44 laki-laki. Kalau kita jual ke orang lain, apakah program by one, bayuan one? Iya betul. Jadi cara jualnya ke orang lain bukan ibu beli dijual, ya orang lain dikasih linknya bapak ibu tadi, ya jadi bapak ibu setelah daftar selesai daftar registrasi kan nanti jadi punya akun nah, di akunnya ini halaman depan ini tadi ya soalnya lagi ada copy link uh, and share link nah ini dikopi nih Lek, udah itu bagiin ke orang lain otomatis orang yang dapat link ini akan dapat komisi yang siapapun yang daftar lewat link itu maka bapak ibu yang bagiin itu yang dapat komisinya jadi segera daftar dapatkan linknya ya bagikan ke yang lain gitu ya jadi nanti yang lain itu akan dapat buy one get one Oke, yang selama bisa jawab saya jawab ya kalau nggak bisa nggak bisa jawab saya panggil bu ingrid <laughs> Ya, Bu Ingrid juga ada di WA Group sebagai admin. Nanti begitu saya buka WA Groupnya dua arah, ya bisa juga tanya di situ. Ada juga Pak, saya masukkan Pak Michael Sugiardi dari WA Group Tulang dan Saraf. WA Group Tulang dan Saraf itu dulu yang bikin saya, ya. tapi karena sudah berjalan soal olah nafasnya, Pak Michael tak serahin bapak aja deh. Kalau bapak mau jelasin soal kupung tur, soal koyok yang juga bagus, tapi saya nggak terlibat gitu ya, biar nggak nggak saya nggak banyak. Tapi nanti di sini, Pak Michael saya masukkan untuk menjelaskan dari sisi akupuntur, ya, dan Ibu Ingrid dari sisi uh, pokoroko ini, ya. Nanti saya masukkan lagi yang lain dari sisi yang berbeda. Kita ajak teman untuk beli, apakah keuntungan teman juga dapat? Dapat terus, ya. Jadi saya ajak, misalnya disebut aja sama Mas Yeni, ada Bu Julia. Ibu Julia beli, saya dapat 10%. Bu Julia ngajak Ibu Velian. Ibu Valian beli maka Ibu Julia dapat 10%. Saya dapat berapa? Bisa 5, bisa 2 sampai 5% tergantung jenjangnya. Jadi kalau misalnya saya ngajak Ibu Velian, Ibu Valian beli saya dapat 10%. Ibu Valian ngajak Ibu Julia, Ibu Veliannya dapat 10%, saya dapat 5% loh. Eh, lumayan kan? itu ya. Itu sistem bisnisnya nanti bisa belakangan tapi yang paling minim aja saya ngomong paling minim. Ngajak 10 dapat 10 tapi kalau yang kita ajak ngajak kita masih dapat 5%. Yang cucu tadi ngajak lagi kita masih dapat tapi seingat saya hanya batasnya tiga generasi ya kalau nggak salah atau 4 generasi. Tiga generasi tapi 4 jenjang karier gitu ya. Jadi masih dapat. Mirip kayak MLM, cuma bedanya kalau MLM itu kan ada tutup poin, ada ini, ada itu, ini enggak ini simpel. Jadi lebih lebih tepatnya ini kayak asuransi atau properti yang menggunakan sistem keagenan karena ada omset maka ada Komisi, komisinya berbeda tergantung omsetnya dan jumlah yang diajak. Tapi memang masih ada bagian ketika yang kita ajak ngajak lagi kita masih dapat. Tapi ada batasnya ya. Kalau MLM itu kan, wiru jaringannya bawa banget itu MLM memang waduh, ini nggak sampai sepanjang itu, nggak ribet, nggak rumit. Ya. Oke, ini udah dijelasin ya. Ada lagi Bu Ingrid, Wah, ini ada cara yang sudah di Ntar, saya post juga aja deh saya copy paste dulu deh ini yang tips dari uh, Bu Ingrid ya. Registrasi, pilih dua pasang sepatu, masukkan keranjang, lalu ada cara bayar, pilih transfer atau pilih kartu kredit ya. Lalu ke mari sih kita kayak beli sih ya, begitu begitu bayar ya seperti orang kayak beli online ya. Masukkan masukkan nomor kredit card ya, pilih bank. Kalau transfer kan ada batasnya. Kita pilih transfer. Ya, dikasih batas waktu misalnya dalam waktu 24 jam, KATM nanti kan kalau pilih transfer itu muncul kayak nomor virtual akun ya untuk untuk ditransfernya ke nomor virtual akun itu ya. Saya luar Indonesia apakah bisa shipping dari Indonesia? Saya di Malaysia, bisa dikirim tapi ongkos, ongkos kirimnya tanggung sendiri. Nah, ada lagi pertanyaan, saya di Australia nih, tapi saya punya teman Indonesia banyak banget. Bahkan saya dulu sudah pakai nih, bokoroko. Saya tahu enak banget. Oke, bisa login lalu jadi akun beli belinya, kasih alamat kirim aja ya. Adiknya, kakaknya, atau masih sering balik Indonesia kok? Kasih ke alat kirim rumahnya di Indonesia, tapi dari Australia bisa menawarkan kepada teman-teman yang di Indonesia. Jadi, ada punya bisnis Indonesia tinggal di Australia. kerjaannya WA tiap hari ya. Daripada WA, -WA yang enggak jelas, grup-grup enggak -grup jelas, grup sehat, grup bisnis, udah sehat badannya, sehat dompetnya, Pak saya pusing Pak, olah udah, udah olah nafas Pak, udah makan sehat Pak, sudah olahraga Pak, kok pusingnya enggak hilang-hilang? Satu lagi deh, saldonya diisi, saldonya kosong, udah makan sehat, olah nafas ya bisa dip sleep, gitu kan maka ya ini bolehlah buat sehat kantong gitu ya walaupun agak jimbang sedikit ya. Bapak ada materi lagi yang akan di share e, untuk materi kesehatan enggak ya nanti kita lanjutkan e, di berikutnya murni kita bicara olah nafas untuk lutut, olah nafas apa senamnya untuk lutut gitu ya. Lo tanya jawab ya nanya lagi ini boleh tapi dalam pertemuan pertemuan selanjutnya ini masih Pertama, sesi pertama kita secara global dulu soal sehatnya gimana, nanti satu demi satu sampai olahraganya itu tiap minggu gerakan baru. Nanti ada gerakan baru lagi, gerakan ini dilatih seminggu besoknya lagi karena harus bertahap. Ya, kalau enggak nanti ya lututnya sakit, ikut olahraga sekarang pahanya sakit. Ya, pangkal pahanya kenapa? Olahraganya keberatan, jadi satu minggu nanti minggu depan gerakannya tambahin lagi, minggu depan gerakannya tambahin lagi gitu ya itu free pokoknya jadi komentar ini ya. Sepak kalau sudah bayar lewat link sepatunya dikirim ke mana? Ke rumah masing-masing. Nanti kalau kayak beli online itu loh, ya. Waktu beli pilih-pilih-pilih-pilih. Nah, ini kan ngisi alamat. Nah, ke alamat itu ya, mau dikirim ke adiknya, bobolin ibunya, nah, saya tahu betul ibu saya nomor 38, ku kasih hadiah dah ya. Saya beli satu dapat satu, satunya buat ibu. Nah, oh tapi tunggu Dua, dua sepatu itu alamat yang sama ya jadi kalau misalnya ngirim alamat kan hanya bisa satu alamat jadi masuk nanti kalau udah udah misalnya gini aduh daftarnya sih masih ribet nih nggak ya, biasa nih oke nggak usah daftar dulu boleh masuk website ya jadi saya tunjukkan misalnya gini saya pengen tahu dulu dah Uh, harganya itu kira-kira berapaan sih, gitu ya. Terus modelnya itu apa saja. Tapi saya nggak mau daftar-daftar dulu nih. Aduh, masukin rekening lagi, begitu ya. Ada orang yang begitu. Oke, okay. ada masuk YouTube, ketik masuk YouTube, masuk ke Google, ketik boko roko. Uh, di pernah ketik, muncul dah, ya kan? Nih ada boko roko website-nya, ya. Instagramnya juga ada. Kalau yang suka Instagram ya masuk aja ke Instagramnya Boko Roko ya. Itu masalah gaya siapa yang pakai artis siapa yang pakai semuanya ada ya. Sebentarnya agak butuh waktu untuk loading karena biasa seperti website itu kalau isinya barang dan fotonya kan jelas ya untuk kayak sampel maka loadingnya butuh waktu uh, tidak seperti uh, karena ini gambarnya tajam banget nih pasti resolusinya tinggi jadi filenya agak berat dikit ya. Nah ini nggak usah daftar ini. Huh? nggak usah daftar aja ya nanti masuk di klik entrepreneur baru masukkan link saya tidak ya. login login kan yang sudah daftar ya yang sudah daftar mau mau ini ya login nanti ditanya akun sama password tapi anda belum daftar nih pengen lihat-lihat dulu masuk aja Google ketik bokoroko ya muncullah di sini aneka jenis dan harganya mens ya ketik aja c -c klik pasti akan muncul ke laki-laki laki-laki yang apa ya mau yang high heel mau yang heel Ya harga murah, harga mahal ada ya. Yang sneakers tinggal dicek klik aja apa yang dicari. Wah boleh juga nih kalau harganya 3 juta nih beli satu dapat satu. Eh satu setengah dong masuk deh gitu ya. Baru daftar daftar boleh daftar baru daftar boleh. Jadi silakan jelajahi dulu aja websitenya, ketahuan modelnya, ketahuan harganya. Yang menariknya ini kan sebenarnya bukan hanya harga ya. Harganya bisa gini. ah yang lain satu juta, masuk ini 3 juta beli satu dapat satu, satu setengah ah lebih mahal tunggu beli yang lain kan nggak bisa ngajak, ya, kan? <laughs> belum lagi yang lain itu coba dipakai aja makanya paling jalan ini dah pergi aja ke toko yang sakit kaki ya coba aja jalan karena dulu waktu itu istilahnya juga begitu, Wih, saya kan anda tahu ya kaos murah semuanya murah rumah aja gede <laughs> 1.500. lima aja 20 miliar tapi kalau saya satu baju sepatu mobil dia itu sederhana loh bahkan ada yang pernah pernah ngecek saya pak jarod ini sumber kali-kali kaosnya sponsor semuanya kaos eco edsim kaos gereja kaos ini emang nggak punya kaos pak ya nggak ada mereknya yang bukan sponsor pemberi ada dia jadi seorang yang simpel sepatu juga begitu makanya waktu mau beli juga 3 juta tuh pikir gitu ya tapi begitu istri sakit lutut gimana lagi begitu dipakai loh kok enak ya gitu ya Ya udah boleh cerita di Instagram itu banyak udah banyak teman-teman yang beli nggak dapat apa-apa saya kan, eh begitu udah bercerita ini gitu ya, waduh. Jadi memang mahal itu plus minus ya. Kalau mahal, anda merek merek terkenal kan mahal banget, tapi anda pakai gimana? Nah ini kan, bener sih Pak, Benar makanya enak, udahlah nggak usah beli dulu, ada ke toko kalau yang di kota besar. Nanti cara cara cara nyobanya begini, dulu kan saya pakai merek A, saya nggak mau sebut merek ya yang merek internasional juga saya pikir oke okay, gitu kan waktu ke toko yaitu Pak Bapak pakai satu jangan dua-duanya terus jalan pakai satu terus kita jalan saya pikir mohon maaf nih pakai kata gila ya tapi lama-lama waktu itu ngomongnya begitu beneran gitu walaupun sebenarnya nggak boleh ngomong gila gitu ya harusnya wih puji Tuhan enak banget gitu tapi waktu itu saya ngomongnya benar-benar nih gila kenapa sepatu saya yang selama ini nggak masalah jadi nggak enak ya <laughs> jadi pakai sepatu satu Bokoro, satu merek lain gitu ya Terus jalan kaki itu kenapa jadi nggak enak ya gitu, aduh itu udah langsung deh mau gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang nggak yakin ya nggak ya ntar paling bagus coba dulu gitu ya kecuali tinggalnya di kota yang nggak ada tokonya. Oke terus kalau untuk bagian referral, oke, apa tersebut bisa diubah atau bagian mana yang diubah? Nah, Referal itu tidak bisa diubah. Contohnya gini, kan teman-teman tahu ini dari saya, ya kan? Ya sudah, nanti Anda daftar di bawah saya. Tapi tak kasih, tak kasih triknya ya. Triknya gini nih, nggak apa-apa, tak ajari trik juga, ya kan? Kan saya dapat lima persen juga, dapat dapat jenjang juga. Jadi gini, ini bapak, ibu, anak, atau ini yang good Zoom nih, itu kan teman saya gitu. Ada janji aja, eh kamu jaga beli pakai linknya Pak Jarot ya saya tak daftar duluan, nanti kamu pakai link saya gitu, ya itu boleh. jadi nanti kan ada ini ada lima orang berteman ini, tunggu tunggu, ada langsung wa, jangan dulu, jangan pakai baca dulu. Ada. <laughs> dulu. kenapa saya tuh saya nggak mau nikmati berkat sendiri ya, dalam hidup ini kita harus ikhlas berbagi berkat. tapi anda 5 berteman kok, kenapa nggak salah satu aja daftar dulu, nanti yang empat ini, eh tunggu, ini langsung wa nih, jangan dari 5 jarod dulu, tunggu saya tak daftar duluan. Ya daftar beli baru aktif daftar belum beli punya akun tapi udah punya link sih bisa dibagiin ya supaya nanti aktif aktif itu ya eh, masukin rekening lalu beli nanti orang lain beli masuk ya kan jadi anda harus daftar daftar aja belum beli udah punya link nah, kasih teman-temannya otomatis anda dapat 10, saya dapat cuma 5, gitu ya nggak apa-apalah <laughs> ya kan? jadi jadi kalau eh, anda mau orang lain ikut anda maka pakai link Anda. Kalau Anda pakai link saya itu udah nama saya itu udah nggak bisa di setting, udah nggak bisa diganti. Ya makanya itu jangan tujuan supaya kalau orang itu tahunya dari Anda dan Anda yang kasih ya nggak bisa rubah-rubah yang lain. Ya tapi saya kasih tips kalau Anda di sini berlima ikut Zoom, Anda saling kenal, Anda langsung siap bicara. Tunggu <tuh> <Pake> punya saya. <tuh> saya pakai punya saya Saya aja pakai punya Pak Jarod. itu boleh ya kita berbagi berkat aja ya saya itu maju kalau anda maju kan itu konsepnya gotong royong ya jangankan pokok ya DNA itu kemarin di Bandung itu saya ke Bandung bayar pakai transport ya ya kan bayar ke Bandung ya terus waktu saya khusus ke Bandung bolak balik terangkat pagi jam tujuh pulang jam sebelas malam itu pola hidup sehat dan DNA kerjasama tes DNA itu 10 juta kalau ada yang daftar, sama saya dapat 10%. Tapi kan saya bilang di Bandung kemarin juga, di mana-mana saya bilang ini yang orang yang hadir, yang sudah mitra siapa, tak suruh berdiri, tak kenalkan. Oke, pakai linknya dia, itu ya enggak pakai link saya. Kenapa berkat enggak pernah ketuker? Kalau saya bikin orang lain sukses, entah lewat mana saja, Tuhan bikin saya sukses ya. Jadi, saya akan bantu teman-teman bangun jaringan ya. Nanti misalnya nih Pak, saya mau serius nih Pak, jalanin sebagai bisnis Pak. Pak Jarod mau nggak Pak? Saya undang di Bandung, saya undang ke Surabaya, saya undang ke Makassar. Saya mau kumpulkan orang. Tapi nanti semua yang datang Pak di bawah saya siap. Saya akan datang dan saya akan minta komitmen juga perusahaan. Hanya minta sampel masing-masing ukuran setengah pasang. Jadi kita ke, saya akan ke Makassar, saya akan ke Medan, saya akan ke Surabaya, bikin pertemuan on site, bikin seminar kesehatan ada promonya bokoroko, orang bisa nyoba setengah pasang supaya dibandingkan sebelah kakinya dan semua yang datang menjadi downline Anda. Ya, saya siap untuk hal seperti itu. Kalau saya ngerjain sesuatu, saya kerjakan selalu selama ini selalu sungguh-sungguh. Kalau enggak ya enggak, gitu, daripada setengah-setengah ya. Saya akan bantu Anda. Anda di bawah saya, saya bantu Anda. Ya. Pak, saya udah daftar, Pak, tapi saya enggak di bawah Bapak. Ya, ada cari ya di bawah siapa? Ada Anda minta bantuan sama bapaknya dong. Anak tetangga anak-anak saya, ada saya bantu kan gitu ya. Ada cucu saya pun boleh saya bantu juga gitu ya. Tapi terutama ya anak dululah gitu ya. Anda belum punya cucu gitu ya. Tapi saya punya cucu sekarang sih. Cintanya lebih kayak daripada anak. <laughs> Oke, sedikit lagi ya. Karena saya ngomong begini saya lupa waktu nih, tahu, tahu. Saya harus khotbah nanti jam 10 ke Muara Karang sana ya, dan harus berangkat. Oke. Model lain masih bisa beli satu Ya, boleh ya, jadi beli gini, beli sepatu sama sendal boleh. Kemarin saya beli sepatu sport sama sepatu hitam kulit, ya bukan sendal ya. Saya belum datang punya saya yang baru. Saya beli sepatu kulit 4 juta, lalu beli ini sekitar 3, satu lagi yang 3,2 juta gitu ya. Nah kayaknya yang digratiskan yang 3,2 gitu ya angka-angka diskonnya. Tapi kalau belinya sama, one, Taiwan, one. Catban, begitu harganya beda, nah, ada sistem. Diskonnya uh, nanti mungkin bu Ingrid bisa bantu ya kalau harganya beda gimana ya. Sepatu bokoroko kalau dipakai untuk anak umur 12 tahun kakinya kena flat foot itu dia justru ya yang kakinya flat foot itu kalau jalan pasti cepat capek ya maka jadi malas jalan malas ke mal malas malas malas jalan makin tambah besar perutnya badannya overweight tambah lagi masalahnya ya. Anak saya nomor dua, kakinya flat. Ini tapi dia tinggal di Singapura. Saya lagi mau belikan lagi buat dia karena dia nomor cuma saya masih ragu-ragu ukurannya dan dia mau balik Indonesia. Begitu dia balik, pasti saya langsung belikan. Ya, anak-anak saya nomor dua, kakinya flat. Ya, jadi makanya dia jadi males jalan, malas jalan main game. Ya overweight. Terus punya pacar, pacarnya nyuruh dia kurus, rajin dia jalan kaki nge-gym. jalan kaki sakit kakinya. Ah, ada solusi ya, sepatu kesehatan. Oke, okay, Pak pamet, pamet, Pak pending nanti bikin grup boko roko untuk yang mau masuk di grup ya. Jadi nanti bisa gini ya, grup WA grup sehat sembuh atau sehat ya. WA grup eh, tulang, eh, kaki sehat, kaki lutut, pinggang. yang sudah ada sekarang ini kita belajar kesehatan ya, belajar olah nafas, belajar Body stretching, yang betul-betul jadi anggota bokorokok, niat mau jalanin, kita bikin WA grup entrepreneur bokorokok supaya WA grup sehat, nggak banyak cak cecuk, cak, cak, cak, cak, cak. Wudah, ngomongin sepatu, Les, adah, adah, gitu katanya mau sehat yang diomongin sepatu, <laughs> jadi ada baiknya, bener, setuju saya dengan usul Bu Ingrid kita bikin WA grup bokorokok entrepreneur, ya lalu yang kesehatan biarkan bicara kesehatan ya kita pisahkan aja grupnya supaya saya juga jadi enggak teman-teman yang enggak niat apa memang edoh saya mau sehat kok oh malah diajak bisnis sepatu nih gimana gitu ya oke okay. terus kontak informasi oke okay. yang pasti ke saya bisa link saya kontak saya japri saya ya begitu senggang pasti saya jawab ya. Kalau sekarang ini saya jam puluh harus berhenti, harus berangkat khotbah siang kosong jawabin dan gitu ya. Pasti akan saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan susah, ya saya akan minta bantu Ibu Ingrid jawab ya. Yang pasti walaupun Ibu Ingrid ada di WA grup sehat, tapi tadi saya pikir ada baiknya juga kita bikin WA grup terpisah khusus untuk bisnis muka rokok di mana dari perusahaan kayak di DNA Kan saya bikin WA group yang sudah tes DNA, di mana di WA group itu ada Pak Ian yang namanya dari supporting system, udah dia jawab semua pertanyaan teknis, mau ambil sampelnya gimana, kan bisa sendiri itu. Ya nggak yakin bener, datang ke kantor sama Pak Ian dilayani. Oh registrasi online-nya susah, datang ke kantor dilayani, gitu ya. Jadi bahkan dokternya pun mau jelasin. Jadi itu namanya supporting system, ya. Nanti kita bikin WA group, pertanyaan teknis boleh usul ini, ya nanti saya bikin uh, uh, ininya apa namanya uh, grupnya untuk tanya jawab uh, teknis ya linknya kalau yang ikut zoom ini di post di chat tapi yang di wa grup karena ini wa grup cepat banget ya baru saya bikin jumat malam sekarang mungkin sebelum terakhir tadi sebelum zoom tujuh ratusan kalau seribu dua puluh udah penuh nah yang baru baru belum ada linknya mungkin hanya dapat uh, zoom linknya maka ikut zoom tapi belum tahu linknya ya kalau ikut di pun karena mungkin juga belum ngeh, ya, belum dibaca gitu ya. linknya yang mana? Oke. Okay. Yang dipromo, promo benar ya, begitu ada website karena begini ya. Loh Kak, kemarin ini teman di Bandung nih langsung dia ke toko. Ih, ada model yang dia senang gitu. Masuk website lo kok enggak ada? itu namanya kan limited stock ya, stocknya mungkin ukurannya tinggal dua tiga biji atau tinggal 10 biji masukin di web juga tanggung bebanin webnya jadi berat jumlahnya tinggal nggak banyak, stok itu di Bandung ada, Jakarta nggak ada gitu ya, jadi yang ada yang ada di web yang bisa dipilih ya. Oke, jadi nanti ini pas pertanyaan juga bisa habis ya, kontak personnya bisa ke saya ya, nomor WA saya, saya ada di pokoknya Admin WA Group mau pola hidup sehat, kanker, diabetes, semuanya itu ada admin. Nah itulah saya semuanya. Ada dua nomor dua-duanya sebenarnya saya. Saya tidak punya sekretaris. Saya tidak punya dulu waktu sebelum bangkrut. Sopir pribadi dua, sekretaris pribadi satu, sekretaris kantor satu. Kan bangkrut saya. Habis, sudah. Sekarang rambu. Semuanya sendirian. Gitu ya. Nanti tapi akan saya jawab. Pasti saya jawab ya. cuma masalah masalah. Kapan jawabnya? Tapi biasanya. Saya tidak pernah sampai menjawab itu besok. Ya, bahkan biasanya kalau saya tahu nih WA pagi, sorenya baru bisa jawab, pasti saya akan jawab, saya jawab sore ya gitu. Saya jarang sekali mendiamkan WA, ya. Kecuali lagi khotbah, ya, atau lati tidur. <laughs> Memang belum dibaca, ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini ya. Mohon maaf hari ini kita enggak praktek, tapi nanti pertemuan selanjutnya grup ini ya, kita praktek Memang ada banyak juga ketika teman-teman sudah punya alat-alat untuk praktek yang tidak punya alat nanti waktu praktek berikutnya saya akan kasih tahu ya yang tidak punya alat begini ya atau gerakan ini nggak pakai alat nggak semua gerakan pakai ya cuma pakai alat itu ya akan lebih tampak ya lebih mudah mencapai target yang dicapai ya, kita mau besarin otot tangan saya misalnya ya sekarang saya beratnya 61 kilo nggak berat-berat banget kan tapi menariknya kalau lemak misalnya dulu itu 28 sekarang 22. Ototnya dulu misalnya 50%, puluh persen, sekarang lima Jadi masa otot saya bertambah. Orang tua biasanya masa ototnya menggerut menggerut menggerut nyusut nyusut nyusut. Kenapa? Saya lahir 60 tahun yang lalu, tapi saya punya usia biologis 32 tahun. Karena komposisi tubuh saya kayak orang usia 32 tahun. Proteinnya good, masa otot good, tulangnya kuat tidak keropos. Nah itu ada caranya ya, nggak nggak ujuk ujuk. Nanti kita ajarkan. Ya, bagaimana perutnya kempes, visceral rafetnya rendah, ya. Kita ajarkan ya, baik pakai alat ataupun tidak pakai alat. Baik pakai suplemen atau tidak pakai suplemen, ya. Kalau saya itu antioksidan anti mahal, yang murah apa? Yang murah ini gitu ya. Kalau soal-soal praktis yang murah gimana asal Anda mau sedikit geragas. <laughs> Ada sedikit repot. Antioksidan saya tanam sendiri itu mulberry depan rumah saya. Beli bibit cuma 15.000. Saya beli satu pohon dan sekarang saya cangkok sendiri jadi ini empat pohon, supaya sekeluarga cukup antioksidan, super dari blueberry mahal. Saya lima puluh ribu. Aduh, saya dulu punya omset perusahaan, sebelum saya bangkrut, satu bulan 40 miliar, 50 miliar. Punya keuntungan 4 miliar satu bulan. Bisa keliling dunia, tiap bulan, tiap tahun, 5-6 kali, nggak pernah ada yang mahal. Gimana sebulan 40 miliar? Untung bersih bisa 10% sekarang beli mulberry. 50.000 cek larangi. Ini apa penggantinya? Cari penggantinya yang Indonesia gampang. Mulberry udah tanam sendiri setahun berbuah. Jadi suplemen mineral lengkap mahal banget. Udah tanamannya daun kelor ya. Jadi kalau Anda yang mau yang murah-murah gampang. Saya ini hidup murah udah biasa ya, yang nggak pakai mahal saya ajari. Tapi Anda punya duit, tapi bikin sepatu sendiri nggak bisa ya. Tapi yang lain-lain nanti banyak yang bisa ya. Oke, okay. uh, ini nanti semuanya ada di lebih lengkapnya tak taruh di grup ya di WA grup uh, lutut ya yang belum masuk WA grup nanti saya post lagi linknya di semua WA grup pola hidup sehat. Belum ikut pola hidup sehat, cari grup apapun temukan nomor saya, anda capri saya tekan linknya ya supaya nanti dapat informasinya lebih lengkap. Oke, okay. terima kasih, selamat pagi ya sampai jumpa nanti minggu depan saya atur jadwalnya dan segera saya dipost untuk kita lebih banyak praktek gimana otot paha kuat gimana ngurangin sakit di lutut gimana atur bebannya yang aman ya, supaya ke depan ya kalau istri saya sakit lutut kalau saya kan sakit pinggang salah kejepit dua lumbal jadi pas di pangkal pinggang itu sakit kejepit dua lumbal sembuh tanpa operasi tanpa obat ya ntar saya ajarin deh. Ntar. Berbagi sehat, ya. Berbagi berkat, oke. Selamat pagi, saya stop ya. Terima kasih buat kehadirannya.